Ya, yeah. guys, eh, yang seperti kalian lihat di depan ini adalah line merah dan sangat uh, ber, uh, apa namanya cuacanya sangat jelek hujan uh, turun. Jadi sekitar dua atau tiga hari yang lalu uh, saya tunjukkan kepada kalian bahwa di depan yang kalian lihat ini, uh, tidak ada salju sama sekali. Dan hari ini, oke okay, guys, Tuhan memberkati. Jadinya, kita dapat salju. Siapa, masih pada suka semuanya? Cheese, guys. Ya guys, uh, beberapa hari yang lalu, sekitar dua atau tiga hari yang lalu uh, Saya tunjukkan kepada kalian bahwa di depan yang kalian lihat ini uh, Tidak ada salju sama sekali dan hari ini uh, Mulai tadi malam, dini hari, rebu dini hari Sudah mulai uh, turun uh, salju Dan uh, seperti yang saya bilang, uh, saya akan uh, mulai uh, melakukan aktivitas ski Dengan teman-teman uh, Mestinya hari ini, tapi... Uh, punggung saya masih sakit, jadi uh, ada excuse untuk recovery uh, dan mulai besok hari Kamis dan Jumat, uh, saya akan melakukan ski uh, ke atas sana, naik ini, naik uh, gondola ke uh, apa namanya, Lezehah. Kemudian uh, dari uh, telekabin uh, untuk ke uh, puncak uh, Gunung Sia, kemudian ya dari Gunung Sia, kami akan turun melalui lane yang merah ah. oke okay. guys Tuhan memberkati dirinya kita dapat salju siapa pada suka semuanya cheers guys menurut cuaca mulai selasa depan itu katanya akan ada uh, turun salju yang lumayan banyak jadi saya berharap di atas uh, namanya stasiunnya Sia itu akan ada banyak salju dan Uh, trak ini lagi membersihkan Salju di atas uh, Jalan Jadi Para pengendara bah, Motor maupun jalan kaki Akan uh, merasa aman Dan tidak terpeleset Karena Gumpalan uh, salju yang turun banyak uh, kerjanya banyak ya Kalau pas musim salju begini saya sendiri senang sekali, karena saya sudah uh, bisa merasakan ski nantinya. Oke okay guys, ya truk itu lagi jalan untuk... Uh, meng bukan mengusir, memindahkan tumbukan-tumbukan salju dari jalan raya. Bye. Ya, yeah. guys eh, Yang seperti kalian lihat di depan Ini adalah line merah Dan sangat uh, ber, uh, Apa namanya Cuacanya sangat jelek uh, Banyak salju turun, jadi uh, Pandangannya uh, sangat terbatas Jadi uh, saya tidak berani uh, Membuat video uh, Untuk ski ini uh, Mungkin besok kalau cuacanya Bagus, saya akan buat video lagi Untuk kasih tau aja, kalian li bisa lihat kan Tuh oh. Yeah, I love skiing, guys. Okay.